Alur menantang perkebunan kawisari, Ulingi Blitar, Jawa Timur, perkebunan yang didirikan sejak tahun 1870. mengadopsi pertanian organik. Sekitar 850 hektar. Tanaman dipupuk dengan kotoran sapi dan kompos. Alhasil, perkebunan Kawisari telah menerima sertifikasi Sertifikasi Organik Nasional dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman atau Lesos Selain bebas dari bahan kimia, perkebunan ini juga memiliki pasukan lebah yang digunakan untuk membantu penyerbukan. Lebah dibawa ke kebun untuk membantu penyerbukan kopi sehingga madu yang dihasilkan khas berbeda dengan bunga lainnya manfaat pemupukan organik sangat jelas kita lihat Saat kita membelah jalanan perkebunan Nampak daun kopi terlihat lebih hijau Lebih kuat Lebih segar mengkilat Pemupukan organik Juga menghasilkan biji kopi Yang lebih berkualitas Lebih berat lebih padat panen kopi berlangsung dua kali setahun pada pertengahan bulan Juli sampai dengan Agustus kalau panen pertama mulai bulan Mei sampai Juni Kawisari menghasilkan kopi Arabica Premium memiliki rasa coklat, belimbing, karamel gula merah, Arabica Biberi, robusta Jawa Premium. kawisari jawa longberry beragam produk kopi alami kopi speciality atau artisan maupun madu dari perkebunan ini bisa diperoleh antara lain di Kawisari Cafe dan Entry. Di Jalan Kebon Sirih Jakarta. kita akan mendekati air terjun lawean air terjun ini biasanya digunakan untuk tempat singgah para pekerja kebun karena suasana cukup asri dan sangat hijau memukau Air Terjun Lawean mirip juga namanya dengan Air Terjun Lawean di Kabupaten Tulungagung